Ademnya. Aduh, mas, oh, tingginya parah, friend. Ini kita, di dalam tenda suhu minus, minus, uh, minus. minus, minus, minus, <laughs> di pukul 7.00 kita kemarin ngecamp di sini di Lemba Lengkean yang jadi es tadi <laughs> airnya jadi es semua uh. Uh. dinginnya parah S jadi S. Ah, ah, ah, ah, ah. ah ini ya contoh tenda saya. Nah S ini. <laughs> ini cover backnya. <laughs> Uh, jadi es Tengah ikut samit ya? kuat ya, apa uh, Pusing ya? Cuma temenku satu tau yang bisa samit guys guys sadist dinginnya sadis guys aduh sampai kita jadi es gini apa? Uh, beku, beku, ih, banyak serpian-serpian s. Wah, ini jadi s. Oke, ini s ya. Coba kita mukbang, mukbang s, s pelirang. Iya. Jadi S ya. namanya es. Ya. Ya. Saya akan menuju keaulerang. Untuk keaulerang kita harus uh, naik ke puncak kembar satu terdapat kepulan asap geotermal di sana. Oke langsung gas saja. terlihat pegunungan Gunung Anjasmoro. Dan di belakang sana terlihat wilayah tanaman puncak kembar dua dan deretan gunung argoboro di sana. kembar satu. Saya akan menuju ke sana dulu. It's out to say. Saya sudah sampai Puncak Kebar satu seperti indra Sana ini asap geodarmal keluar dari sela-sela tanah. Ya, seperti itu. Di sana punya orang. Nanti saya akan ke sana. Gunung Kawi dan Gunung Kuda yang ini, Gunung Aja, itu gunung tenes ah, ah. itu gunung arjuna kelihatan Tapi langit atas di tanah saya Uh, ini sampai Taman Dewa uh. Ini saya Barusan melundur ini Puncak Kemper Satu. Sekarang masuk uh, Hutan Cantiki. Seperti ini jalurnya uh. Uh. enggak enggak apa ya istilahnya itu enggak sangat-sangat nanjak gitu ya tapi panjang sih jadi lumayan membuat ngos-ngosan oke saat ini saya hampir mencapai puncak pelirang di belakang saya, ya ini Itu adalah kawah dari Rulirang uh, Ya setengah jaman lagi lah kira-kira sampai sini Oke okay, guys Pukul 8.30, saya sudah sampai sini Kemungkinan Akan sampai sekitar jam 9.00 Aduh Jalanannya semakin <tuh> Ya elevasinya tidak terlalu tinggi sih Tapi ya lumayan bikin ngos-ngosan Soalnya panjang <tuh> Istirahat sebentar Gila Ngos-ngosan <tuh> Sampai belirang Vegetasinya sudah jarang Hanya catigi-catigi kecil Kayak... Ayu sudah sampai ke uh, Punca Wodirang. Uh, mungkin kita akan mengunjungi tantu Agung. Salah satu tantu Agung, yaitu tantu Bonung yang zaman dulu disebut Tentu